Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita Channel Indonesia Kamera Oke okay. Sekarang kita akan Membacakan komentar Dari Subscriber kita Dari Mauren Karesta. Bang kalau udah nyari eh, Kok bang? Kan aku mbak <laughs> Mbak kalau udah nyari autofocus Tapi dia mau motret itu gimana bang? Oke okay nanti kita bakal jelasin di sini kita bakal kasih edukasi buat kalian kenapa auto Ke autofocusnya tuh nggak mau fokus tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel hmm. Indonesia Kamera silahkan subscribe sekarang juga sekarang ya kita tungguin dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini kalau kalian nggak suka ya lewatin aja skip aja buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung Komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapetin notifikasi terbaru dari channel Indonesia Kamera. Oke okay, sebelum itu jangan lupa kalian follow juga sosmed Indonesia Kamera di Instagram, Facebook, dan juga channel Youtubenya juga. Buat kalian yang mau cari-cari kamera second, kamera baru, mau cari laptop atau aksesoris apapun, kalian bisa kunjungi marketplace dengan kamera Bisa di Shopee, bisa di Facebook, atau kalian bisa datang langsung ke store kita. Oke, sebelum itu, sebelum kita lanjut ke materinya, kita intro dulu ya.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 Kalau udah nyari autofocus, tapi dia nggak motret, itu gimana? Oke, okay, di sini ada banyak banget dari para pengguna kamera yang mengeluh karena lensanya itu nggak mau fokus-fokus waktu di setting autofocus. Oke, okay. di sini komentarnya. Oke. Okay. Bakal kita jelasin ya, kenapa lensa autofocus itu nggak mau fokus. Pertama, bisa jadi karena kabel autofokusnya, kabel autofocus fleksibelnya itu putus. Jadi, kabel autofocus fleksibel yang dari lensa ke kameranya itu putus. Dan yang kedua, bisa jadi karena motor lensanya itu bermasalah motor lensanya itu bermasalah dan yang ketiga itu kurang rapatnya pemasangan, jadi sebelum kalian pasang lensanya ke kamera kalian bisa pastikan dulu lensanya itu udah sam udah diputar sampai bunyi klik atau belum, dan kalian pasin dulu, karena di lensanya itu ada um, ada seperti pintik merah atau putih ya. Ini kita kasih contohnya. Oke, jadi di sini ada lensa kit 1855. Di sini ada kotak putih. Kayak gambar kotak putih di sini, itu kita pasin ke lensanya. Di sini juga ada yang warna merah atau yang putih. Nah kalau di sini putih kita pasin ke putihnya dulu, kita masukin. Setelah itu baru kita putar. Kalau Canon itu ke kanan ya, tapi kalau Nikon itu kebalikannya dari Canon, itu ke arah kiri. Jadi kalau kalian paksain ke kanan ya bakal rusak. Terus kita pas, kita pasin sampai bunyi klik. Terus kalau ngebuka. Jangan lupa kalian tekan di sini ada tombolnya, tombol yang di sebelah lensanya itu kalian tekan dulu, baru kalian putar ke kiri karena tadi masanya putar ke kanan. Oke, okay? sudah. Kemudian di sini aku jelasin lagi. Jadi motor lensanya bermasalah itu motor ini merupakan penggerak lensanya ya atau mesin lensa jadi kalau lensanya susah fokus bisa jadi karena masalahnya di motor lensanya atau bisa jadi lensa kalian tuh kotor jadi kalian harus sering-sering cek juga ya karena kalau kalian simpen terus nggak kalian cek nggak kalian pakai jamur bisa berdatangan. terus debu-debu juga masuk bisa jadi lensanya itu um, karet fokusnya itu susah susah digerakin, karet fokus yang ini ya bisa juga susah digerakin karena dia jarang dicek juga jarang dibersihin kemudian jangan lupa kalian ceknya itu diafragmanya kalian gedein diafragmanya kalian polim sampai gede banget, terus kalian cek oke itu tadi materinya itu tadi penjelasan dari kita semoga bisa membantu Kak Maurenkasta dan buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang yang kalian buat kalian yang suka video ini jangan lupa like dan Klik tombol loncengnya buat dapetin notifikasi dari Indonesia kamera kalau kalian nggak suka ya udah skip aja ngapain di terus ya kan jangan lupa kalian ikutin sosmed indonesia kamera ikutin terus channel indonesia kamera biar dapetin notifikasi terbaru buat dapetin edukasi terbaru dari kita kalian yang mau daftar freelance bisa banget langsung aja join ke indonesia kamera langsung aja kalian daftar ke indonesia kamera karena banyak keuntungannya juga yang bisa kalian dapetin salah satunya dipotongan harga saat kalian sewa di indonesia kamera Oke. buat kalian yang mager banget buat job keluar kalian bisa jadi editor editor freelancer di indonesia kamera bisa banget kalian tinggal kerjain di rumah sambil rebahan sambil nyemil sambil dengerin lagu itu enak banget Wah. kerja cuman nggak nggak cuman rebahan sih tapi mikir juga jadi kalian bisa dapat cuan juga meskipun di rumah aja buat kalian yang mau beli aksesoris kamera mau beli perlengkapan fotografi kalian bisa banget kunjungin marketplace Indonesia so Kamera atau langsung aja chat admin kita buat da buat dapetin informasinya dan buat kalian yang sudah subscribe dan like dan terus ikuti channel kita terima kasih terima kasih banyak kami ucapkan terima kasih karena kalian sudah dukung channel ini buat terus bikin konten-konten terbaru Sekian dari kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Dan jangan lupa subscribe ya. Saya tungguin. Oke, salam sahabat fotografi, videografi Indonesia, kamera, salam saudara.